Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello anak-anakku kelas 5 How are you today? I hope you are fine and healthy Baik anak-anak, hari ini kalian akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua yakni mengenai ciri-ciri iklan Organ pencernaan manusia serta tangga nada Sebelum Ustadzah memulai untuk menjelaskan materi hari ini Mari kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak silakan disimak baik-baik dan jangan lupa untuk dicatat Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu Di dalam iklan terdapat kata kunci Serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut Nah, kemarin anak-anak sudah belajar mengenai kata kunci kan? Hari ini Ustaz akan menjelaskan ciri-ciri dari iklan Yang pertama Kalimat yang digunakan haruslah menarik dan mudah dipahami Yang kedua, gambar yang menarik Dan yang ketiga, bersifat mengajak atau menggunakan kalimat persuasif Contohnya seperti, ayo dan marilah Selanjutnya Organ pencernaan pada manusia Nah apa saja organ pencernaan pada manusia Yang pertama ada mulut Yang kedua kerongkongan Yang ketiga lambung Yang keempat usus halus Yang kelima usus besar Dan yang terakhir anus Nah, itulah urutan organ pencernaan manusia. Agar anak-anak muda dalam memahami dan menghafal urutan organ pencernaan manusia, ustadzah punya caranya, yaitu dengan cara dinyanyikan. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Mulut ke kerongkongan. Lambung usus halus, usus besar, anus, organ pencernaan. Nah, mudah bukan? Sekarang, ayo sekali lagi, anak-anak bisa menirukan ustadzah: satu, dua, tiga. Mulut kerongkongan, lambung usus halus, usus besar anus, organ pencernaan Nah setelah anak-anak sudah mengetahui organ-organ pencernaan manusia Sekarang anak-anak akan mengetahui proses pencernaan pada manusia Yang pertama, makanan akan masuk melalui mulut. Kemudian dari mulut, makanan akan dihancurkan menggunakan gigi dan dengan bantuan air liur. Selanjutnya, makanan akan didorong melewati kerongkongan. Nah, pada kerongkongan terdapat gerakan peristaltik. Apa itu? Gerakan peristaltik itu adalah gerakan meremas-remas makanan, sehingga nantinya akan masuk ke dalam lambung. Nah, kemudian makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Lalu, makanan yang halus akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus akan diserap sari-sarinya. Lalu, sisa penyerapan dari usus halus kemudian akan masuk ke usus besar. Nah, di dalam usus besar ini air akan diserap, kemudian zat sisanya akan dibuang melalui anus. Nah, seperti itulah proses pencernaan makanan pada manusia. Ingat ya anak-anak, agar mempermudah untuk menghafal urutan organ pencernaan pada manusia, tadi bisa menggunakan lagu. Nah, anak-anak, pada pertemuan-pertemuan yang lalu Sudah mempelajari tangga nada mayor dan tangga nada minor Kali ini ustazah akan mereview kembali Akan mengingatkan kembali Tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor Diatonis mayor ciri-cirinya bersifat riang gembira Terdengar bersemangat dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada DO. Sedangkan tangga nada diatonis minor, ciri-cirinya lagunya bersifat sedih kebalikan dari diatonis mayor. Yang kedua, terdengar kurang bersemangat karena sedih. Dan yang ketiga, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada LA. Nah, anak-anak, Ustadzah punya contoh lagu bertangga nada diatonis mayor. Dengarkan baik-baik ya, berikut lagunya. Check it out.